fansnya Kamazaya nih, E ya, Kamazaya, fansnya Kamazaya siapa namanya nih? Hadiyah, Hadiyah ini. Oh tuh, ayo mau foto sama Kamazaya ayo. Tuh, ayo. Era muka. Tuh, tuh Kamazaya banyak fansnya. Oh Kamazaya. Ini juga mau foto sama Kamazaya. Mau foto nggak? Eh udah nggak apa-apa ayo kalau mau foto syuting lagi nggak bisa. Ah cepetan tuh, tuh. Ya foto dulu sama Kamazaya tuh. Oke, okay. deh ya. Kamazaya mau shooting lagi ya? Ya ada semuanya.